Orang-orang berdosa -orang, orang banyak diraka kepada Allah Diseru di dalam surah ni Tiga kali Lalu bertanya mano dia sekutu-sekutuku Yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan Dan dapat memberikan pertolongan أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون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 فأما من تاب وَآمَنَ وعمل صالحاً فأما من تاب وأمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار. Maka kena khiyarah Subhanallah wa ta'ala Amma yushrikun Ayat ni puluh sampai 18, Suratul Qasas Ayat ni puluh Saya sudah baca dah hari ni Tapi ulas sekali lagi sebagai uh, Untuk nak menjadi hubung di antara ayat-ayat ni Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Qasas وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ Tiga kali sebut Dan pada hari kiamat itu Allah menyeru mereka Seru siapa ni? Seru orang syirik Orang-orang dosa Orang banyak deraka kepada Allah Diseru di dalam surah ni Tiga kali Lalu bertanya mano, dia sekutu-sekutuku Yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan Dan dapat memberikan pertolongan Ayat ini tak ada kena ta'wih banyak Gamalah katanya Allah panggil manusia yang kufur dan syirik Mana kau Benar-benar yang mengunduk semua selain daripada aku masa dunia dulu Okey kafir, orang syirik jawab. Mereka yang berhak menerima hukuman azab ni'aka berkata, Allah, ne? Pokok-pok dia akan jawab. Pensium dia akan. Sikit lagi, dia akhirat. Wahai Tuhan kami. Tengok, panggil Tuhan ni, panggil Tuhan wahai tuhan kami. Inilah mereka yang kami menyebabkan kesesakannya. Kami menyebabkan mereka sesak dengan pilihan mereka sendiri sebagaimana kami telah sesat dengan pilihan kami sendiri jadi pakak-pakak tuduh gi mari orang tuduh kepada ik fai 1 ik fai tuduh kepada orang pakak kata gi mari kalau dia benar hok di semua hok pasal tak menyawu orang hok di semua dia pakak dok royak kami semua Tokong, semua ga tu, semua ga ni. Untuk apa tu? Untuk nak jadi perapak diri dengan Allah Ta'ala. Gitu. Sebab tu kita jadi bolak-bolak sungguh akidah kita. Jangan sekali ada syirik. Mereka hidup feng dalam hati kita, perasaan dalam cara hidup kita. Jadi kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala sungguh. Semaya kerana Allah Hidup kerana Allah makan kerana Allah Gotuh-gotuh Kerana Allah tak ada belaka Jangan kita ada Walaupun sikit hidup percaya kepada kubur Kepada tok tu Mita azimak tu Mita air Duk buat pasal syirik-syirik Jangan kita ada Walaupun sikit dalam hidup kita Unsur-unsur syirik Sebab sikit lagi Yang Allah Ta'ala akan panggil Orang yang syirik Atas muka dunia Mati tak ada petobat Lagu ni lah jawapan mereka. Dia duduk sarap hat, diri sendiri katanya dia syirik. Dan benar-benar dia duduk semua pun. Dulu pun syirik juga. Gotu, gotu, goni. Sebab manusia belakang duduk buat. Ada setengah-setengah manusia duduk syirik dengan jin. Tapi jin dia tak syirik. Manusia syirik sama-sama manusia. Manusia syirik dengan benar-benar yang duduk semua. Benar-benar yang duduk percaya sebab dia tu katanya malaikat ni pro client dengan Allah Taala. Semua malaikat. Kita berdak tahu juga rupa malaikat lagu mana, tak tahu boleh dia semua boleh dia puja malaikat. Sampai kau dia anggap katanya malaikat ni adalah anak tino Allah. Ni akidah akidah zaman jahiliyah dulu. Wallahu Semua nate pun ada. Apa tu? Semua sama-sama manusia. Sujuk kaki kepada manusia. Jolah belakang tu Sa'is tulah belakang Sa'is nengakuh Ha nah, tu Rubab hidup dia Nak pergi kepada nengakuh belakang Tak ada Katanya nak pergi ikut molek Ni orang syirik Wal'iyah Zubillah Lalu tu lah Ayat ni puluh Nenek ni, eh, ni, ni Allah ta'ala kata yang mana Wa qila du'u syuraka'akum Fada'auhum Falam yastajibu lahum Warakawul azab dan dikatakan kepada mereka panggillah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah untuk menolong kamu tengok tuher dia beci kepada orang-orang yang orang syirik ni dia panggil lalu kalau begitu puak-puak mung dia panggil benda yang duduk semua atas dunia dulu benda yang duduk syirik dulu panggil witulung mung sebab mung kena khadir cikak-cikak kena dengan kau gitulah lalu mereka memanggilnya orang yang semua tak kong, panggil tak kong orang yang semua batu panggil semua gotu semua goni semua goni panggil lah kau tu mi tak tolonglah mi tak tolonglah depil Allah ta'ala sikit lagi tapi benda ni benda tak pakam mustahil sama sekali sebab orang yang kecik pada waktu tu dia kecik dalam keadaan sesar tuhe pun panggil supaya dengan cabar tak puak-puak dia kamu panggil kalau dia menganggap katanya yang berada syirik dulu yang berada di pegir dulu betul yang panggil yang berada di doa yang berada di tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut panggilan mereka senyap belakang gitu dan mereka tetap melihat azab yang merasa dengan merasa sesan berada di doa apa itu nanti nak masuk cuba kita gambar je orang kena ke apa kena seksa dengan benar yang dia tepat yang nak duduk tu dia nampak dah duduk de depan dia berasa lagu mana hati dia tengah tu tengten tengten -ten lagu mana takut tanggung kocok hati guh guh guh guh guh aku setelah lagi lima minit setelah lagi kena bakar Masya Allah berasa lagu mana cuba kita gambar atas dunia orang seksa okay? orang perahan ciwit orang berasa lagu mana Ha tu kena kita tanyo dia. Dah dia tahu katanya sekali lagi 5 minit dah dia akan digatung kok. Atau pun sekali lagi dia akan dicocok yang masuk dia dalam tubuh dia 5 minit sekali lagi dia kena mati dah. Ha tu wallahu alam. Atu atah dunia. Apa tah lagi di akhirat api hidupnya Allah yang sangat berat, yang sangat besar. Allazi yaslan naral kubra. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ini ayat yang kita selalu duduk dengan anak-anak Malik dalam adalah suratul a'la سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى atau tu hera ayat-ayat katanya وَسَيُّ جَنَّبُ apa? وَسَيُّ as apa? As, Al-Asqor. الْأَشْقَى al tu الْأَشْقَى iaitu orang yang paling celaka hidup dia di atas muka dunia sampai ke akhirat yang dia tengok pada waktu tu api yang sangat besar bila masuk dah tak mati tak hidup maknanya tak hidup seni yang sebenar dan tak mati sebagai mati yang tidak ada nyawa maknanya duit hidup tapi tak mati sakitlah seksa jerit tuherayat wahum yastarikhuna fiha mereka itu jerit tepat di dalam api neraka wui wui wui, wui. Ha, kena makan pokok zakum buah zakum buah apa saya berduri cuba kita gambar berduri yang sangat-sangat apa pajak kena makan lepas tu apabila makan pulak luruh luruh tubuh puruk-puruk berlok tu kakak-kakak dah leh habis bangun pulak jadi manusia gitulah al-azab kami tambahkan azab di atas azab tiap-tiap hari tiap-tiap hari sebab tu Ahli ahli ni akau pakat mitok dengan malaikat hud jaga dengan akau. Yu khafif 'anna yawman minal 'azab. Hey malaikat, tolonglah doa mitok dengan Allah. Wei perengih sikitlah. Ya? Perengih bukan sebur tubuh daripada api ni akau, wei perengih sikitlah. Ya? Satu hari daripada azab ni akau. Malaikat kata pula kepada ahli ni akau, ada yang memukamu. Nah, ha gitu orang ada kecik dengan orang dek. orang duduk dalam keadaan yang susah dah kita kau ada lebih santan pula padai dengan muka ni mu. mulut buat lagu tu buat lagu ni tak senyap tapi dalam ni aku sikit lagi tak senyap kena duduk seksor siyam Allah siyam Allah la ilaha illallah satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia lepas cuba kita gamah maknanya sio kena duk di dalam sengsara seksa baiklah nak soba. gitulah nah Allah Taala royak di dalam Quran ni maknanya file dia maknanya apa benda nak berlaku ni cacing royak supaya kita ngeri takut benda-benda yang akan berlaku nah dan dialah jua yang lebih mengetahui Akan orang-orang yang ada Perasaan, persediaan Untuk mendapat hidayah, pertunjuk Kepada memeluk Islam Tengok ni, tu yang kait Di ayat ni, Allah Ta'ala lebih tahu Siapa yang akan dapat Hidayah Siapa orang kafe masuk duduk di dunia Nak masuk Islam Tengok tahu belakang Lepas tu dia ada sebab belakang tu Ada sahih, timah, tipai Orang Islam yang mempunyai Islam dah. Yang ini kena pakai usaha, kena pakai ngaji, kena duduk di dalam rabok Islam. Orang hok kafe, kita orang Islam ni, kena dakwah, kena royak, kena sapa kepada dia. Sama ada dengan ketah, dengan, dengan surat. Ataupun royak kepada dia. Seru dia. Ataupun, kita berasa jinuk dengan Islam. Dia duduk di dalam wong Islam dah. Royak kepada dia kalau dia nak terima terima dia ya, tak si terima pun boleh jadi hari ni dia ya, tak terima tapi boleh jadi esok lusa dia ya, terima apatah lagi kita pakat-pakat berdoa orang Islam kena berdoa kepada orang kafir supaya dia masuk Islam terutamo sekali orang-orang hok -orang penting orang-orang hok -orang pasal makan-makan gligo-gligo ada ilmu banyak ataupun orang-orang atau tinggi-tinggi kita tu kena bubuh nama dia di dalam doa kita Tuhan nak terima tak terima wallahu alam tapi kita yakin setiap kali kita berdoa Allah taala akan terima doa kita. Sebab tu Allah lah lebih tahu siapa yang Tuhan nak lembut hati dia masuk Islam terutamo sekali orang-orang hak menentang Islam. Orang hak pasal akatik dengan Islam, orang Islam kita mintak supaya dia lembut hati. Supaya dia tak menentang Islam. Gitu, patut kena sapa, kena royak sokmo ajare agama. Jangan kita domin do tuk agama mereka. Patut bila kita nak gaul dengan mereka, kita kena pandai bahasa mereka, cara mereka. Nang lagu gitu. Sebab tu bila kecek hang bahasa, jangan wujadi nampak suka dengan kita beci kepada mana-mana bahasa, mana-mana orang. Okay. Kita kena pandai. Negeri kita, rasiah. Ya, negeri kok Malaysia kok ke Indonesia kena guna bahasa Inggeris. Ha, tempat kita cecek-cecak Melayu campur dengan Inggeris orang tak faham. Kalau campur dengan bahasa Cina orang faham. Pendakwah, orang mengajar tok guru, baba, ustaz nak ucapkan kena pandai bahasa yang orang ramai pak. boleh faham belaka. Alhamdulillah. Barulah. Nampak katanya insya-Allah berjaya. Kalau dia kita cecek bahasa Melayu saja, minta maaf dah saya sad cerita sikit ni. Saya tak bertemu dengan orang-orang setengah-setengah. Dia kata kan sa kecek bahasa siel pagi-pagi gini. Ha dia suruh saya ter kecek bahasa siel terjemuh pimpinan Ar-Rahman kecek bahasa siel terus lalulah. Dia kata eh ada setengah-setengah pahit setengah-setengah tak pahit kalau tak kecek. Tapi kalau dia boleh jadi bahasa siel sedak sikit. Saya kadang-kadang kena minta maaf. Saya ayat katanya monchon orang tengok dalam Facebook. Waliknya orang Melayu lepas tu saya berasa nak nak nak, nak jaga lagi bahasa bahasa Melayu. Nak. Sebab kita tengoklah ni bahasa Melayu agaknya kurang dah. Orang, orang ada ramai lagi tapi orang menulis, orang pandai baca, dia kurang, kurang. Damak katanya, orang-orang muda zaman-zaman lah ni tak pandai dah bahasa Jawi. Kecik tu campur belakor dah dengan bahasa Cia, bahasa Melayu. Bukan kita akatik dengan bahasa Cia dah. Gambar molek dah. Nak no, ayah kau kalau dah apa, menghayati bahasa Melayu ni dia akan akan lisuh akan habislah sikit lagi boleh jadi orang-orang Melayu tak kecek bahasa Melayu lah ni kecek dan dan dalam tanding ni yang kira ke Malaysia Indonesia tu pun ramai orang, -orang pakat kecek katanya bahasa Melayu dia capur belakang dengan -bahasa, bahasa bahasa asing ha, lepas tu seluruh dunia lagu tu lah belakang kalau ...tak jaga sungguh bahasa dia... ...maka akan jadinya bahasa... ...yang kedua, yang ketiga dia capur sekali... ...sehingga orang arak sendiri... ...dia kata kepada orang arak. Sekarang ni, orang arak jadi orang pelik. Orang ajam dia panggil. Ajam-ajam ni artinya... ...orang yang buka bahasa asa dia. Sebab kecek dia capur belakang. Kalau dia pergi ke, ke, ke, ke, ke Tunis... ...ke Morocco ni. Negeri Maghribi ni. Orang kecek bahasa dia capur dengan bahasa Spain sebab Morocco dengan Spain tu dia duduk dekat lakuh laut sikit kecek jadi capur capur capur Arab jadi orang putih jadi jadi bahasa Spain dan sebagainya nah, tu pelik kepada tajuk ni semula iaitu bahasa bila kita nak dakwah orang asing maka kita kena reti cara untuk kita nak berdakwah nak kecek bahasa mereka dan sebagainya sebab tu bahasa English bahasa orang putih boleh dikatakan bahasa yang ramai orang duduk di atas muka dunia ni pahal maka kadang-kadang kita tengok penyeru ataupun orang-orang yang mengajar Islam dia cap, kena pandai benar, bahasa orang putih sebab bila kecil dengan bahasa orang putih orang pakai boleh dengar, boleh pahal belakang seluruh dunia Alhamdulillah anilah perlu kepada kita nak pandai banyak-banyak bahasa dan berilmu pengetahuan patu wujud dia akidah kita cara hidup kita pun betul dengan cara yang diredoi oleh Allah Taala nah dunia dan sapaka akhirat gitulah tujuan matlamat kita hidup nak no, wujud dia Allah Taala terima ajaran-ajaran yang dia ajar kepada kita Rasul SAW, buat contoh kepada kita itulah dikatakan orang muslim yang sohat yang yang sahih yang betul dalam hal hidupnya dan semua yang dia buat dia dia usha Nah, ya, sudahlah. Saya tak ada baca lagi nota kaki di bawah. Lepas tu insya-Allah sambung esok. Eh, uh, ayat 57 seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu alana bi Muhammad wa ala alihi